Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga dalam serial Jalan-jalan Keluarga Jarot. Tapi diceritakannya tidak sedang jalan-jalan karena ini masa pandemi PPKM. Jadi diceritakannya dari rumah, ya, ini rumah halaman saya. Dan nanti jangan kaget kalau ada soundtrack aneka binatang yang berkokok atau bersuara. Pelajaran mengenai keluarga, bukan mau bercerita soal jalan-jalannya gitu ya, Wih nih pamer nih. Tapi supaya pelajaran mengenai keluarga ini tidak disampaikan secara formal kayak memberikan ceramah, tapi dalam sebuah cerita. Waktu saya istri dan anak nomor tiga, kita pergi ke Hong Kong. Berbicara Hong Kong, kota metropolitan dengan aneka gedung pencakar langitnya yang seperti Banyaknya pohon di hutan gitu. Jika disebut hutannya pencakar langit. Saya sudah beberapa kali ke Hongkong dalam berbagai macam uh, urusan. Nah inilah hebatnya anak-anak milenial gitu ya. Saya beberapa kali ke Hongkong anak belum pernah gitu. Tapi anak itu bisa memimpin perjalanan kita. Pak kita makan di sini ya. Pak kita ke sini ya gitu. Di Google gitu ya. Ini di Instagram ini restorannya enak banget, ratingnya bagus. Kita ke sana naik apa? Wah dia buka gadgetnya. Kita naik tram nomor sekian. Kita naik bus nomor sekian. Nunggu. Enggak lama busnya Dia buka lagi gadgetnya 5 menit lagi nyampe Kok tahu Kita orang tua ini Ya memang harus mengakui Anak zaman sekarang itu hebat banget gitu ya Dan sebenarnya kita juga punya alat yang hebat Ya namanya smartphone Namanya smartphone itu smart banget ya Dimana gadget kita HP kita bisa dikoneksi dengan sistem transportasi di negara itu dengan apps-nya sehingga kita tahu ya anak juga tahu untuk pergi ke sana naik bus nomor berapa dan bus itu sekarang sedang di mana berapa menit lagi nyampe pas kita orang tua tergagap-gagap untuk ...mengikuti kemajuan teknologi atau apps tersebut. Anak sekarang memang punya kepanlian luar biasa dalam mengakses... ...dan menggunakan alat-alat canggih di tangan mereka. Smartphone, kita punya smartphone juga, ibu-ibu juga punya. Dipakainya buat foto, foto dan foto, upload dan foto. <laughs> Berbagai macam pertanyaan bisa dicari di situ. gak nanya juga sama gadgetnya yang adalah smart banget gitu ya. Lebih profesor, tanya apa aja bisa dijawab. Dan hebatnya sekarang ini anak ya waktu ini kejadian cerita ini anak saya sudah mau kuliah malah ya sudah SMA namun sekarang sekarang kan SMA, orang anak SD aja mereka sudah punya kemampuan yang luar biasa, ketika orang tua ada masalah dengan gadgetnya dia tanya sama anaknya yang masih SD ada masalah dengan gadgetnya dia cari anaknya, anaknya yang membetulkan dan membenarkan, melihat kondisi seperti ini tentu harus ada perubahan mental dan sikap orang tua terhadap anak, jangan anggap anak itu bodoh, gitu. emang dia gak banyak ngomong gitu ya, tapi diem-diem pinternya luar biasa ditanya apa aja ngerti kalau nggak ngerti dia tahu dari mana cari jawabannya gitu ya. sehingga seperti anak maha tahu gitu karena kalau dia nggak tahu dia dengan sepatnya Google cari jawabannya lah lalu bisa memberikan saya berkali-kali ke Hong Kong dipimpin sama anak yang tidak pernah ke Hong Kong wah kita makan di sini gitu ya Wah kita pergi naik MRT sambung dengan bus jalan kaki sampailah di restoran yang dituju dan ada sebuah tulisan besar tulisannya apa via close today <tulisannya> rupanya si pemilik toko tidak meng statusnya baik di Instagram atau sosmednya jadi udah pergi jauh-jauh tutup gitu. Gimana sikap kita menghadapi keadaan seperti itu? Kita nggak boleh orang tua tuh gini, eh, kamu nih pakai saya gadget. Nih hasilnya begini nih gimana nanti berantem. Akhirnya anak tidak mau pergi dengan orang tuanya. Ah, pergi sama kapan aja deh, gitu. Jadi waktu itu kejadian saya bilang sama anak, dalam dunia ini enggak ada yang kebetulan. Oh, jadi justru justru masuk sebuah nilai ya, mengajarkan sebuah nilai. Nilai apa? Dalam dunia ini enggak ada yang kebetulan segala sesuatu terjadi pasti ada alasan pasti ada maksudnya ini kan sebuah nilai sebuah nilai yang tidak mendapat konteks untuk misalnya di rumah lalu nak sini papa mau ngajar mengenai nilai kehidupan <laughs> Anak bisa berkata dalam mati nggak enak punya orang tua motivator ngoceh melulu gitu ya. Ketika dalam kejadian seperti itu kita ngomong sebuah nilai bahwa segala sesuatu terjadi ada maksud dan tujuan. Coba sekarang sudah di sini cari lagi search lagi ya lokasi terdekat ada nggak kafe restoran yang bagus? Sebentar pak sebentar. Wah dengan cepatnya ada pak di dekat sini ada yang bagus juga. Wah ada bagitu makan di situ Wah nggak nyesel nih kesini betul kan gitu ya. Jadi anak. Canggih gitu ya Tapi dalam situasi-situasi tertentu Kitalah orang tua yang masih tetap memegang nilai-nilai Jangan sampai nanti kita ngomel, kita marah Anak jadi marah, jadi berantem Dan anak tidak mendapatkan nilai-nilai kehidupan Ketika dalam situasi seperti itu, lalu kita berkata sebuah nilai. Bahwa segala satu terjadi, ada maksud, alasan, dan tujuan. Nah, itu sebuah nilai yang menjadi akan dihidupi oleh si anak. Tentu hidup berlanjut dan kejadian serupa akan terjadi. Apapun kejadiannya, ingat kejadian demi kejadian. Pengalaman demi pengalaman. Karena nilai itu bukan hanya didengar lalu masuk. nggak bisa. Sebuah nilai itu akan berakar menjadi karakter, perilaku, sikap hidup ketika dialami. Dialami. Itu bicara nilai. Demikian juga bicara kemampuan. Saya membaca artikel mengenai Neuroscience soal sinapsis sinapsis itu kemampuan yang bukan DNA jadi misalnya bapaknya musik, kakeknya musik lalu anak punya DNA musik, memang punya kemampuan hal itu berlatih sebentar ya bisa tapi kalau anak yang memang kakeknya, ayahnya secara DNA nggak punya kemampuan musik ketika dia belajar soal musik itu baru enter data, enter data ke otaknya waktu dia latihan, di otaknya itu ada neuron-neuron yang belum tersambung satu dengan yang lain neuron-neuron cadangan, gitu yang jumlahnya miliaran di otak kita dengan enter data itu juga belum ada apa-apa tapi ketika dia mulai latihan Ya belum terjadi apa-apa juga. Latihan berkali-kali dengan senang hati, ternyata itu neuron satu dengan lain mulai menyambung. Makin banyak berlatih, makin banyak kejadian, makin, makin dinikmati, itu akhirnya terbangunlah jaringan antar neuron yang disebut sinapsis yang membangun satu buah fungsi. Fungsi musik, fungsi public speaking. Maka banyak coach motivator berani berkata, saya bisa ajarkan apa saja sehingga Anda bisa menjadi satu kemampuan di dalam diri Anda. Wah, yakin banget nih bisa menciptakan sebuah kemampuan gitu karena dasarnya adalah di otak ini ada neuron cadangan yang bisa dibangun menjadi fungsi tertentu asal itu berkali-kali konsisten jangka panjang dengan senang hati. Ini kita bawa juga dalam keluarga parenting atau parenting ya dalam didik anak. Anak perlu mengalami berkali-kali, perlu latihan berkali-kali dengan senang hati, maka orang tua memotivasi. Ini kalau bicara membangun kemampuan anak Hal yang sama ketika berbicara membangun nilai-nilai hidup di dalam diri anak. Jangka panjang, konsisten, orang tua juga melakukan nilai itu dengan senang hati. Artinya anak mendapat teladan. Ya, karena itu mari kita menjalani hidup ini dengan nilai-nilai. Dan hari ini nilainya sederhana. Apapun yang terjadi, ada alasan dan tujuan. Karena itu apapun yang terjadi, tetap bersyukur, antusias, optimis, bahagia. Dengan demikian kita mewariskan kehidupan yang bernilai untuk generasi selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Salam dahsyat luar biasa.